Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo wa sahabat les, lalu dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan mengabarkan informasi terbaru seputar Leski Kucura dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate, dan terhangat setutupan Leslar tentunya. Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini penghormatan akan menginformasikan kabar terbaru dari Lesi dan Rizky Bilad. Kegunaan pertama persahabat ya ada info spesial bahagia untuk kita semua dari ruang guru nih, yang mana kita lihat ya pribadinya ruang guru memposting sebuah postingan foto gantengnya Rizky Bilar yang sedang fokus memainkan handphone persahabat ya, wow. <gabasi> ada kalimat caption info yang tentunya dituliskan oleh akun ruang guru persahabat ya kita lihat di sini dikatakan. Serius banget deh, Rizky Bilar main HP-nya kira-kira lagi ngapain ya? Penasaran? Saksikan! Ruang Guru Spesial Tahun Ajaran Baru hari ini pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Di stasiun TV kesayangan stay tune ya. Selalu ada harapan Ruang Guru Spesial. Tuh, sahabat ya. Kita mendapatkan info bahagia langsung nih bahwa bakal hadir kejutan dari Rizky Bilar untuk kita semua Farah Fans. Tentunya banyak sekali komentar hingga respon dari Leslar Lovers dalam postingan tersebut yakni Buvier, Virus Leslar mengatakan dalam kolom komentar Leslar Lovers siap pantengin, siap pantengin guys dari Leslar Lovers padang persahabatan yang luar biasa kekompakan dari fans yang siap selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita mudah-mudahan ada kejutan baru, kejutan bahagia dan vitamin segeri para sahabat ya dari idola kita, untuk kita semua berikutnya kita lihat juga persahabat ada ungan spesial banget dari Indosiar yang mana memposting sebuah postingan foto dari DLSD icang, rara dan gunawan para sahabat ya, ada kalimat jika mereka menjadi atlet para sahabat ya, kita lihat ke series selanjutnya Wow, Dedek Lesti siap persahabat ya untuk tentunya bermain panahan di Olimpiade ini luar biasa. Editannya sungguh membanggakan persahabat ya. Ini ada-ada aja nih. Mimin Indonesia selalu membuat kita kita bahagia persahabat ya luar biasa sangat cocok nih. Tentunya Dedek Lesti siap tentunya menjadi atlet panahan untuk selalu membanggakan Indonesia. Ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut, mimin dengar-dengar para alumni The Academy dan Liga Dangdut Indonesia juga sudah siap nih untuk dikirim ke Jepang buat berpartisipasi di Olimpiade Tokyo 2020. Kira-kira mereka bakal bermain di cabang apa aja ya? Coba kita cek dulu ya. Cute banget ya luar biasa. Mudah-mudahan tentunya selalu banyak orang mendukung mendoakan yang terbaik untuk Klasty maupun Rizky Bila. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita mendapatkan info bahagia Kita lihat di sini ada sebuah postingan dari akun direktur Lesla Yang mana menginfokan bahwa bakal ada konser spesial tribut persahabat ya Lesti kejoran dengan Wisnu Aji nih di aplikasi Bigo Live Tuesday hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Tepatnya malam ini jam 9 malam persahabat ya live From bigo aplikasi, persahabatnya di aplikasi Bigo Live tentunya luar biasa. Pantengin terus, bakal hadir kejutan malam ini dua acara di ruang guru dan tentunya di Bigo Live bakal ada artis kesayangan kita, Lesti dan Rizky. Bilang kita lihat persahabatnya dalam kolom komentar di sini ya banyak sekali yang bertanya, "Ini ada dedeknya? Wow, persahabatnya dengan jawaban." Kayanya nggak ada say dari Gilebae Bersahabat ya karena ini tribut Pastinya cuman Lagu-lagu Lesti saja yang diputar Doakan terus, kita dukung terus Untuk karya-karya dari idola kita Mudah-mudahan selalu berkembang Dan selalu diminati oleh banyak orang Amin, Ya Robbal Alamin Kita lihat juga nih ada komentar lain diberikan Dari Cahaya Cahaya di 82 Gak ada kayaknya itu kan live saya usai yang apa bigo aku udah dihapus begeng-begeng you Wow <laughs> kita lihat juga persahabat ya di situ ada komentar lain nih dari akun Instagram Nuhan 96 underscore Mawar mengatakan kayaknya ini hanya nyanyiin lagunya Lesti doang kan tribut tuh persahabat ya tentunya kita doakan saja, mudah-mudahan ada kejutan yang bahagia untuk kita semua for fans. Tetap lantai channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini, para Sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.